Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, aku ditin kembali lagi di channel tim Film di reaction video. Selalu ada boneka Teddy, terjadi Teddy per, Teddy Jadi wow, wow. Oke, okay. kali ini aku mau lihat uh, video dari Shabian yang baru saja mau cover lagu yang berjudul Huan Nur. Halo, sahabat Cepian. <gul -siapa> Oke, sebelum aku mau lihat videonya ya, yang untuk kawan yang baru aja mampir di channel Tim Film ya, jangan lupa untuk subscribe, like dan comment ya. Dan juga bila konten ini menarik, menghibur Atau bermanfaat ya, jangan lupa di share ya. Oke, langsung aja kita lihat Cepian dengan judul Huan Nur. Siji Loro Telu. nya sweet banget wow. Masya Allah, Am taraat fil khaf, fil hasilnya Nisha sama Bang Ayu ini couple gitu ya pakai <tuk> jaket sama kaos hitam. Ajib <tuk> Bang Kamal pakai kaos hitam. <tuk> ha. Selalu ada boneka Teddy pergi jadi pergi terjadi di I will fill the moon Suara sama lagunya ini kayak Menyayat banget gitu ya, ya Sedih-sedih kayak gimana gitu Menyentuh banget gitu. Masya Allah. Wow, W-A-O, wow Lagunya sangat enak sekali dengar Videonya sangat smooth sekali gitu ya Terus uh, lagunya baik dari musiknya, intonasinya sama apalagi dibarukan dengan Suryanissa Itu sangat uh, menyentuh banget, sangat menyayat banget gitu di hati gitu Sangat wow, masalah wow, keren gitu ya Oke, okay, itu tadi Sabian dengan cover lagunya Huan Nur. Aku mau lihat arti dari lagu ini, ya terjemahannya apa. Huan Nur yahilha diahu, dia nabi pelita cahaya yang memberi petunjuk orang-orang yang timbang. Wa filarsi wilhu nur serina di padang masyar panjinya sebagai pemberi naungan. Jadi ini. Sholawat ya, sholawat kepada Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW Keren banget, apalagi kalau dari grup siapian ini. Dan suara Indonesia itu sangat wow, masalah sekali. Oke, okay, itu tadi kawan, video reaction uh, dari siapian dengan cover lagunya Huanur ya. Semoga enjoy untuk menikmatinya. <laughs> Oke. Okay. Terima kasih telah stay tune di channel Tim Film ya. Bagi yang belum subscribe, jangan buat subscribe, like, comment dan share. Dan terima kasih yang udah support uh, di channel Tim Film selama ini. Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.